Diriwayatkan Nabi itu ketika makan duduknya kadang-kadang di atas uh, telapak kaki, kedua kakinya. Kadang-kadang Nabi itu duduknya kalau makan itu begini. Jadi makan begini di atas kedua telapak kakinya. Kadang-kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk mengangkat kaki kanannya dan duduk di atas telapak kaki kiri. Jadi begini. Ada riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu duduk seperti tasyahud tapi lutut dengan lututnya jadi dengan satu. Jadi begini. Ada beberapa faedah. Faedah pertama yaitu mempersempit perut supaya makannya enggak banyak. Ya kalau begini juga. Paham, ya? Kalau inti duduknya begini, wah lebar perutnya deh.